Jadi bodoh benar manusia itu ya, po. Kita saja yang pocong takut dengan corona. Manusia, manusia. Oi, Masan. Pelan-pelanlah sedikit kalau jalan. Dengkulku rasanya mau copot ini. Capek kali aku lompat-lompat begini terus. Bodoh benar ente. Nanti jadi pocong seperti kita ini, baru tahu rasa ente. He deh. Ente sudah biasa puluhan tahun jadi hantu.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 ane takut menjadi pembawa virus corona. NT bilang takut, tapi NT jadi pocong kan karena virus corona. Itu kan sewaktu ane masih jadi manusia setelah jadi hantu, Ane baru takut dengan virus corona Ane mati bukan karena tertular virus corona tetapi Ane mati karena kena gelungku yang dilempar oleh ayah Sidik sauda gara-gara Ane tidak pakai masker matilah Ane, mengerti? oh begitu ya tengkubra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 Hai Dek saudara. Eh Tengku Lagi kukuran boh kelapa ya Jalan-jalan keluar yuk Dek soda. Mana masker? Kenapa tidak dipakai? Bahaya itu Tengku Prat Aduh Dek soda. Masker itu kan buat mereka yang takut pada virus Corona Tengku Prat tidak takut Dengan yang begitu-begituan Nanti Tengkubra bisa terjangkit virus Corona Selain menyusahkan diri sendiri Juga bisa menyusahkan orang lain Ah, Desoda Saya tidak takut sama virus Corona Saya lebih takut sama Tuhan Kalau sama saya, takut tidak <tik> Nih, kukuran Jalan inti kekuburan sendiri Jangan ajak-ajak orang <tik>